USD Swiss franc bullish, cari sinyal valid. Secara umum, bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss Franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.92172 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.91946. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081